Eh, stop, sabar-lahan mana harap jauh Kamari, kurang usipkan Kalimantan Terus, kalina kurang usipkan Bantanak kurang pijau Ya, yeah. yeah. Stop, sabarlah agar mana harap jauh Kamari, orang hidung jai Terus, jahe dan jahit. kemari petang <San> ya, orang ke pemandangan mantan budak terus budak mirip air <San> Sebenarnya gregat alat dari orang kecilan Kamari uangnya mas ow Terus Telefon Ya, sabar ha jagona jadi orang perjuangan. Kemarin mantan orang budak. <tuk> <tuk> ya, silakan. Kok kamu budak? Saya <tuk> eh, berhenti. Eh gini. <tuk> stop. Sabar ha oh, HM. Stop. Sabar jago mana jadi. Orang, stop. Stop. <tuk> stop. Sabar jago mana jadi orang perjuangan. Kemarin tetangga urang ke bangsatan. Stop. Sabar ha jago mana jadi orang perjuangan. Kemarin tetangga urang ke bangsatan. Emang sana mau ke? Eh, stop! Sabarah gerget mana udah kewat ke dia? Eh, nah, stop, stop! Sabarah gerget, na, mana udah kewat ke dia? Kamari hari ulang holiday.